Saya Ufathilia, dan teman saya yang sebelah kanan. Perkenalkan nama saya Firda Yanti Perkenalkan nama saya Lilda Firul. Perkenalkan nama saya Nurul Alvia. Kami siswa dari SMK Petisare yang mendapatkan bantuan TWNT tahun 2020. Kami akan melakukan penanaman jagung dengan menggunakan alat konsider yaitu bantuan dari Kementerian Pertanian APBN tahun 2019. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja alat ini Ini adalah uh, tabung benih Yang dimana Nanti benihnya akan dimasukkan Dan akan terbagi ke dalam roda Ini adalah gigi roda Yang dimana nanti benih, benih jagung akan Masuk secara otomatis ke sini nah, Ini ada tuas dan ini lahar Dimana ketika tuas dan lahar ini bertemu Gigi roda secara otomatis akan terbuka sendiri Dan ketika tuas ini naik ke atas Dia akan menutup kembali Kemudian roda kecil ini berfungsi untuk Menutup kembali tanah yang sudah dilubangi oleh gigi roda program pencetakan wirausaha muda pertanian kami sangat terbantu dikarenakan kami dapat langsung merasakan bagaimana menjadi seorang wirausaha muda di bidang pertanian Dimana dengan ada program TWNT ini setelah tamat nanti kami sudah mendapatkan ilmu untuk menjadi seorang wirausaha dan lebih mudah untuk membangun usaha kami sendiri ke depannya